Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta Lesla Lovers dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejorada Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, comment dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya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 Keunggahan pertama para sahabat, ya, ada kabar spesial bahagia yang tentunya membuat kita bangga kepada idola kesayangan kita dan fans Leslar. Kita lihat, para sahabat, ya, keunggahan dari akun polisi Leslar yang mana mengunggah sebuah postingan kebanggaan, lagi-lagi Leslar Lover World atau L2W, ini tentunya mendapatkan piagam penghargaan langsung dari PMI Indonesia. Para sahabat, ya, luar biasa, tentunya. Kita patut bangga dengan Leslar yang mana kita selalu mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan kebanggaan dari idola kita Salah satunya pencapaian yang sangat luar biasa dari fans sejati dari Leslar Lovers Mudah-mudahan tentunya kita semakin kompak dan semakin solid mendukung yang terbaik untuk Leslar Tentunya untuk slogannya dia menakutkan bergerak mematikan itu adalah slogan dari atl2w.id Banyak sekali komentar hingga respon yang sangat positif dari postingan tersebut Yaitu dari aku neneng underscore batrik mengatakan dalam kolom komentar Gila keren masya Allah Selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Yuli Anuskor mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah, Tabarakallah, hebat banget sih Tepuk tangan persahabat ya, kita patut bangga dengan Leslar Lover's World persahabat ya Yang selalu mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa Mudah-mudahan kita selalu kompak, mendukung, mensupport untuk idola kesayangan kita dan untuk ke kabar selanjutnya, bersahabat kita juga patut bangga kepada fans yang sangat luar biasa kompaknya, memberikan kado spesial untuk satu tahun anniversary Leslar, bersahabat ya. Video Lesti dan Bilar ketika di One Man Show ini sudah ada di Billboard, tentunya di Mall Tang City, bersahabat ya. Luar biasa, Tang City Mall, tentunya kita bisa melihat. Ada video ketika di acara One Man Show Lesti dan Rizky Bilar ini kado spesial yang meneluar biasa dari fans Selalu setia mendukung mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar Ada sebuah kalimat caption juga dituliskan oleh akun sendal putih underscore Bilar Disitu dikatakan repulse official.leslalouvers indonesia Assalamualaikum, Alhamdulillah lega dan bahagia Project anniversary satu tahun Leslar video trun dari LLI akhirnya terlaksana. Kami segenap pengurus Leslar Lovers Indonesia mengucapkan beribu-ribu terima kasih, kasih untuk admin, sub-admin seluruh divisi baik Indonesia maupun di luar negeri dan semua member LLI yang sudah ikut serta terlibat dalam terlaksana project ini luar biasa persahabat yang kita patut bangga kepada para fans sejati yang selalu turut mendoakan, mensupport hingga selalu mendukung apa yang dilakukan untuk Lesti dan Rizky. Bilar, alhamdulillah dukungan kita semakin kompak dan semakin solid. Ke kabar berikutnya juga persahabat ya kita lihat di sini ada yang sedang ramai banget ketika live Instagram dari Rizky Make Up, sahabat ya Kang Gorgeous. Yang marah, tentunya lagi heboh banget. Keceplosan soal Lesti dan Rizky, bilar persahabat ya banyak sekali yang bertanya, persahabat ya dari akun Windy mengatakan aku penasaran, tolong DM aku dong, Katanya ya, <laughs> kita lihat persahabat ya, banyak sekali. Tentu di kolom komentar. Di situ kita lihat juga ada komentar lain dari akun dede.shy yang mengatakan nonton tapi pas keceplosan saya kelewat, katanya ya. Ada juga komentar lain diberikan dari insdayanti 24 mengatakan keceplosan udah kah min? Wow, apa mungkin? Tentunya lesti dan rizky bilar sudah melaksanakan ijab kabul diam-diam. sahabat ya. Yang mana tentunya karisiki rizky make up kecoplosan soal itu, mudah-mudahan saja ada kejutan yang kita dapatkan dan kita berdoa aja yang terbaik, mudah-mudahan dilancarkan semua urusan dari Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabat, mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia soal idola kita, Lesti dan Rizky Bilar, tetap dengan channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya Mungkin ini informasi di siang hari ini, Pak Sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.